Selalu berdoa Tuhan tolong jaga dia Yang selalu ku ceritakan, Tuhan tolong jaga dia Karena ku terlalu mencintainya Pagi siang malam hanya dirinya Tuhan tolong jaga dia pindah aku untuknya Karena harapanku begitu besar Tuhan tolong jaga dia Kusapa pagi dengan embun dan kata Adalah namamu di seluruh ruas dada Saat semuanya benar-benar tentang dirimu Akan kujelaskan apa itu sebuah arti rindu tentang namamu yang selalu ku semogakan Tuhan pun tersenyum saat kau ku ceritakan Bagaimana bisa ku berhenti menikmatinya Sedang senyum manis itu tak pernah ada habisnya Kalau cerita ini suka, biar kering segalanya Hingga tak ada yang tersisa Mungkin sulam rindu cukup buat kau pahami Tentang ku atas dirimu yang penuh imajinasi Dan sampai nanti kau tetaplah mentari Seakan hiasi hari jadi berwarna-warni Ku nikmati cerita cinta tentang kau dan aku harap ku begitu Besar, bisa hidup, selalu bersama, bersama. berdo'an Tuhan tolong jaga dia Yang selalu ku ceritakan Tuhan tolong jaga dia Karena ku terlalu mencintainya pagi siang malamnya dirinya Tuhan tolong jaga dia dudukkan Kau untuknya karena harapanku begitu besar. Tuhan tolong jaga dia. Dan akhirnya aku sempat berpikir bagaimana jika cinta kita akan berakhir. Apa yang terjadi jika memang itu benar? Tulusku akan bertahan, cintaku tak akan pudar. Kawanita layak. Mana bisa ku mampu untuk berdusta? Terima kasih Tuhan atas apa yang kau beri cintaku sampai di sini. Itu akan ku berpaling hati. Kau berharap cinta penuh jiwa seiring malam dingin yang kau hapus dengan cinta. Selalu ku berdoa, Tuhan satukan kita sampai kita ucap janji sekali dalam gereja. Di akhir kata sebelum ku akhiri, Tuhan meminta kamu semua mimpi untuk bersamanya di dalam suka dan duka, dan aku memohon Tuhan tolong engkau jaga dia. Jaga dia, ku selalu berdoa Tuhan jaga dia, karena ku terlalu mencintainya bagi siang malamnya dirinya Tuhan tolong jaga dia wujudkan mimpi indahku untuknya.